Dalam waktu dekat ini, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi bakal melakukan lawatan ke Kiev, Ukraina dan Moskow, Rusia. Kunjungan yang dilakukan Jokowi tersebut terjadi saat pihak Rusia dan Ukraina sedang berperang. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Dalam lawatan itu Presiden Jokowi bakal dikawal oleh 39 personil pasukan pengamanan Presiden atau PAS PAMPRES. Jumlah tersebut terdiri atas 19 orang PAS PAMPRES yang melekai dengan Presiden, 10 orang tim penyelamatan atau matan dan 10 orang tim advance atau pendahulu. Personel PAS PAMPRES yang bakal dikirim untuk mengawal Jokowi ke Rusia dan Ukraina terdiri dari berbagai kesatuan yakni Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI-AD, Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka TNI-AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat atau Paskas TNI-AU. Kunjungan ke negara yang sedang dilanda perang sebelumnya juga pernah dilakukan Presiden Soeharto. Saat itu Presiden RI kedua Soeharto pada tahun 1995 mengunjungi Sarajevo untuk memberikan dukungan moral kepada umat Islam Bosnia yang saat itu sedang dilanda perang. Aksi Soeharto ini tergolong nekat, karena dua hari sebelum kunjungan yang tercatat pada 11 Maret 1995, sebuah pesawat utusan PBB ditembak jatuh di atas udara Bosnia. Namun Soeharto tetap bersikeras ingin mengunjungi Sarajevo meski nyawa taruhannya. Dikutip dari buku berjudul Pak Harto di Untold Stories, mantan Komandan Grup A Pas Pampres Syafri Samsudin membagikan pengalamannya melindungi Presiden Soeharto dari ancaman penembak jitu. Syafri yang malang melintang di korps Baret merah Kopassus mengatakan, setelah satu jam perjalanan dari bandara Kroasia, Soeharto akhirnya tiba di bandara Bosnia. Namun saat sampai di Bosnia, Soeharto menolak menggunakan rompi anti peluru yang sudah dipersiapkan. Bahkan Soeharto meminta Syafri untuk membawakan rompi anti peluru tersebut. Sikap Soeharto yang terbilang nekat itu membuat dirinya kebingungan. Suasana pun semakin mencekam lantaran suara dentuman meriam dan desingan peluru terdengar sangat jelas. Syafri pun mempunyai ide dan segera meminjam jas dan peci hitam yang sama persis dengan yang dipakai Soeharto untuk mengelabui para sniper yang ada di sekitarnya. Mantan Pangdam Jaya ini terus menempel Soeharto itu untuk melindungi orang nomor satu di Indonesia ketika itu. Ini untuk menghindari sniper mengenali sasaran utamanya dengan mudah, ucap Syafri. Penasihat khusus Prabowo di Kementerian Pertahanan ini juga membagikan kisahnya tersebut. Pembicaraan antara dua presiden memang terjadi ledakan. Tapi ledakan itu tidak mengganggu jalannya pertemuan. Kata Syafri soal kejadian di Sarajevo. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.